Pada video vlog kali ini kita akan kembali membahas tentang bahasa Bugis Tapi kali ini kita akan bahas tentang nama-nama ikan dalam bahasa Bugis Oh iya, di daerahku itu ikan itu bahasa Bugisnya Bale Kalau di daerahmu namanya apa? Komen di bawah ya Oh iya, di video ini aku tuliskan juga bahasa Bugis Udang, piting, dan belut loh Simak ya Sebelumnya aku minta maaf karena tidak memberi gambar macam-macam ikannya Takutnya melanggar hak cipta Simak ya nama-nama ikan dalam bahasa bugis Ikan bandeng bahasa bugisnya Bale Bolu Ikan tuna bahasa bugisnya Bale cakalang. Ikan mero bahasa Bugisnya bale lure. Ikan kerapu bahasa Bugisnya bale sunu. Kakap merah bahasa Bugisnya bale celak. Ikan gabus Bahasa Bugisnya "Bale Bolong" ikan kembung. Bahasa Bugisnya "Bale Katombong" ikan lele. Bahasa Bugisnya "Bale Samelang". Ikan sepat. Bahasa Bugisnya "Bale Cambang". Ikan baronang, bahasa Bugisnya Bale Baronang. Ikan sidat, bahasa Bugisnya Bale Masapi. Ikan nila, bahasa Bugisnya Bale Kamboja. Ikan mas, bahasa Bugisnya Bale Ulawang. Ikan barakuda, bahasa Bugisnya Bale Alu Alu. Ikan selayang, bahasa Bugisnya Bale Lajang. Belut, bahasa Bugisnya Lenrong. Udang, bahasa Bugisnya Lopa. Kepiting bahasa bugisnya Bukan Terima kasih